lokomotif CC204 untuk Open DVE buatan saya untuk anda yang ingin review silahkan berikan kredit pada berikan link kepada internetnya direct arahkan langsung ke video ini jadi tanpa basa basi untuk anda yang ingin langsung review silahkan di di deskripsi setelah lalu baca file readme readme.txt deh. makasih. Mấy